serta klik tombol notifikasinya bersama tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Lesla tentunya. Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada sebuah kabar bahagia untuk kita semua para fans sejati Leslar untuk rating acara semalam di Sofi 111 11. persahabat ya ini ratingnya naik drastis perhatikan di top 10 program TV hari Kamis bersahabat ya Sofi 111 11 RCTI ini menduduki posisi kedua dan acara Sofi 111 11, Indosiar ada di posisi 8 dan yang tentunya di SCTV ini posisi ke-11 Ini luar biasa banget nih persahabat ya Acara Sofi ini trending dan ratingnya sangat luar biasa Naik drastis nih, Masya Allah berkat kekompakan seluruh pecinta persahabat ya Dari artis artis-artis air mudah-mudahan tentu khususnya Lenslar Selalu kompak dan selalu solid Mendukung idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar dalam postingan tersebut juga banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari para sahabat, yakni dari akun Instagram. Hairul Hanang mengatakan, masya Allah, tabarakallah bersyukur banget, persahabat ya tentunya kita doakan yang terbaik untuk Leslar, mudah-mudahan selalu memberikan dampak baik nih untuk acara-acara apapun, amin. Dan selanjutnya persahabat ya kita lihat di sini ada sebuah kabar dari Nova Tabloid Official atau Tabloid Nova Official. Ini mengabarkan Leslie Nova sahabat ya makin akrab dengan keluarga Bilar, Leslie Kejora tak ragu untuk manja pada ibu mertuanya. Duh, gemes banget nih persahabat Ya kita lihat juga di kalimat caption. Sahabat Nova Rizky Bilar pernah berkata nih kalau mencari pasangan sebaiknya jangan orang cuma menyayangi tapi juga mencintai yang sudah melahirkan agar hidup bahagia Omongan Rizky Bilar, seolah jadi nyata Nih Lesti Kejora tanpa sangat dekat dengan ibu mertuanya Mereka pun terlihat saling menyayangi Apalagi di momen kehamilan Lesti Penasaran cerita lengkapnya sleep lab yuk Yuk kita harus punya ke unggahan Kedua, kehamilan Lesti Kejora memberikan kebahagiaan Bagi siapa saja termasuk Orang tua Rizki Bilar Ini masalah banget persahabat ya Kita juga tentunya bahagia Melihat kedekatan Lesti dan Ibu Rosmala Dewi Dan kita juga lihat ke slide berikutnya Di masa-masa kehamilannya Lesti tampak makin dekat dengan ibu mertuanya Ia pun tak ragu menunjukkannya di media sosial Tuh persahabat ya bukti nyata dari idola kita Dan berikutnya Misalnya saja, saat bersama Rosmala Dewi, Lesti tak ragu meminta makanan. Mau makan? Mau makan? Iya. Mau makan apa, dede? Tanya Rosmala. Aduh, gemes banget nih, persahabat, ya. <gimana> Dan selanjutnya, setelah itu, Lesti langsung disuapi oleh salah satu anggota keluarga Bilar. Lesti pun langsung memuji masakan ibu mertuanya. Tuh, gemes banget nih, persahabat, ya, Masya Allah. Mudah-mudahan selalu harmonis keluarga besar Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan dari guysnya di Dao Lesti Dua jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan parfum Ini kiriman dari Kak Sandy Purnama Sari Ini persahabatnya ini adalah istri dari Mas Bilang atau Juragan 99 Wow, Masya Allah banyak persahabatnya Sebelumnya juga kita lihat di sebuah percakapan pesan Lesty dan Kak Sandy yang diunggah di IGS pribadi miliknya Kak Sandy yang mana ketika Kak Sandy ini promosi BB Creamnya persahabat ya, dedek Lesti langsung mau aja dan kita lihat nih ada sebuah pesan dari Kak Sandy dedek ketemu yuk Btw aku udah kirim bebek krimnya tuh Allah banget ya Btw dedek beneran pake bebek krimnya karena pas ke Malang Lihat mukaku aku glowingnya awet dari pagi sampai malam tuh MS Glow Beauty persahabatnya ya <tik�. tik ainsi Smile> Luar biasa tentunya memang idola kita selalu banyak yang sayang yang Banyak selalu yang mensupport salah satunya Kak Sandy Tentunya persahabat yang selalu mendukung idola kesayangan kita Postingan pesan tersebut pun di kembali oleh akun Family, Anuska Leslar23, ada kalimat caption juga yang dituliskan dalam postingan tersebut. Wah, Kak Sandy dikirimin Dede Oasis ke baby BB Cream dari MS Glow Beauty, Dede Oasis juga suka pakai MS Glow Beauty nih, itu bersahabat ya. Mudah-mudahan saja selalu tampil kinclong, selalu tampil ceria, dan selalu bahagia untuk idola kesayangan kita selanjutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan terbaru dari TV Tricarina satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto karangan bunga ini tentu kiriman dari Leslar, sahabat ya kita lihat nih congratulation grand opening warung Pak De Panjang Jiwo from dari Leslar tuh persahabat ya, karangan bunganya sudah ada di Tevitri Karina, masya Allah dan kita lihat sebuah kalimat ucapan juga nih dari Tevitri, alhamdulillah, makasih banyak kesayangan Leslar, Bang Rizki Bilar, Dedek si kejiros support ucapannya buat grand opening warung Pak De Panjang Jiwo tuh, masya Allah bang persahabatnya makin gak sabar melihat idola kesayangan kita siang hari ini. Dan selanjutnya juga persahabat ya kita lihat juga nih ada sebuah unggahan, tentunya ini rame banget di Twitter persahabat ya sampai kapop persahabat ya fans dari Korea pop ini gibahin les lar persahabat ya perhatikan juga nih unggah sendal putih biliar. Melihat persahabat ya unggahan ini kita merasa bangga bahwa kekompakan dari tim, kekompakan dari fans sejati yang sangat luar biasa mendukung Lesi dan Bilar. Fandomnya Lesnar mantap juga ya katanya tuh top banget katanya kita lihat ke slide berikutnya. Leslar lovers cabang Korea duh Luar biasa banget persahabat, ya, Dukungan di Twitter saja Sampai tentunya Banyak banget nih rating trending Di Twitter Leslar debut Katanya tuh Kita lihat juga Leslar lu digibahi nih Dari Ulia Persahabat ya aduh Ngakak banget nih persahabat ya Memang pasangan terkeren katanya tuh Dengan bahasa Korea masya Allah Mudah-mudahan tetap seperti ini kompak solid mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar kita lihat juga dikali kemat caption yang dituliskan oleh Sental Putih Bilar kita tuh beneran ya sekelas fandom kapop Leslar sampai digibahin kapo pers Korea Beneran next level kita nih Wow <laughs> Luar biasa persahabat ya Alhamdulillah Merasa bangga Dan selalu merasa bahagia Dan alhamdulillah juga persahabat ya Untuk duet Lesti dan Bilar Cinta luar biasa di acara Sofi semalam Ini sudah masuk di 19 trending Wow Masya Allah bangga persahabat ya Berkat kekompakan Mudah-mudahan ada kejutan baik, kejutan bahagia, dan cedokan vitamin manja siang hari ini jangan kemana-mana. Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.